Please jangan skip video ini, ini penting banget. Jadi aku sekarang sudah di perbatasan Surya, tapi ternyata nggak bisa masuk ke negara Surya. Dan mereka bilang ini dari peraturan pemerintah Indonesia, karena Indonesia punya hubungan baik dengan Presiden Basar Al-Assad, <tuh> Presiden yang zalim, Presiden yang sudah menindas Surya selama 2 dekade, 22 tahun. Dan... Bayangin coba, di posisi mereka lagi butuh banget, mereka lagi kena musibah, mereka lagi diuji dengan gempa. Seluruh negara-negara muslim pada berlomba-lomba untuk menolong saudara kita di Suriah Tapi kita, kenapa kita sendiri yang soda, saudara muslim kita Suriah kita sesama muslim, sesama negara muslim dari Indonesia, tidak diperbolehkan masuk? Apakah lebih penting politik daripada nyawa mereka? Apakah lebih penting politik daripada keselamatan mereka? Apakah lebih penting politik daripada kehidupan kehidupan mereka yang masih ada harapan tapi tapi pemerintah tutup semua itu ya aku udah jalan sejauh ini empat hari tanpa istirahat sampai ke perbuatan surya di turki tapi nggak bisa masuk negara surya dan kita tidak bisa memberikan bantuan bantuan secara langsung ke saudara kita di negara surya aku berjuang di sini dan please kalian juga berjuang di sana ya semuanya cukup dengan komen kalian insya allah pemerintah kita dengar Komen sebanyak-banyaknya dengan tag Kementerian Luar Negeri dan Menteri Kemenlu yaitu Burhanuddin Marsudi. Jangan pernah diam ketika kezoliman itu terjadi di sekitar kita. Nah, baik saudaraku. Wah, ngeri juga ini ya. Ngeri juga kawan. Jadi ada bantuan tadi yang disampaikan oleh anak muda ini ya warga negara Indonesia mau ngirim bantuan masuk. Ke Suriah, dan sekarang sudah di perbatasan Turki, kemudian ditolak oleh pemerintahan Suriah. Padahal, bicara kemanusiaan itu yang paling utama, benar kata emasnya ini. Ya. Jalan lebih penting kamp politik daripada nyawa. Ini kawan. Ini harus ditularkan seperti ini ya. Harus disebarkan. Ini harus videonya kawan.